Dengan pipi yang lagi dicubitnya nih manja sekali, ayu ting-ting terlihat sangat natural nih ya kalau seperti ini Dengan rambut yang sedikit merah dan alis sedikit tebal namun masih terlihat cantik nih walaupun hanya memakai baju tidur Ayu Tinting di sini mungkin mau istirahat ya, mau nih setelah seharian full nih jalan-jalan bersama Birkis di Great Alsea, Afrika cantik banget ya tempatnya, wow dan berita selanjutnya di sini ada makanan nih makan malam, ala Ayu Tinting dan seluruh keluarga di sini Ayu Tinting sedang menikmati santapan bebek geprek nih ya khas dari From House lembang, wow enak sekali sepertinya ya nikmati kalau kata ITT di sini ITT ditemani oleh semuanya ya dan di sini ada formal susu lembang nih, wow di sini sticknya enak banget dan pastinya tidak menguras kantong dan di sini ITT sedang foto bersama ya, bersama dengan bayi yang cantik serta mungil amingsu Hallo family, Ayu Tinting Mom I think Shiva Shiva. Tati, Tut dan Lingga host Farming. Di sini terlihat kebersamaan mereka yang sangat akrab sekali nih ya. Sehat selalu untuk semuanya. Dan disini di sini di Padma Bandung di hotel terbaru Ayu Tinting yang disinggahi malam hari ini ya bersama seluruh keluarga. Dan Ayu Tinting di sini mengucapkan terima kasih nih mendapatkan bingkisan dari Padma Bandung. Di sini Ay Titik mendapatkan bingkisan dari Padma Hotel Bandung, langsung dikasih sendiri nih oleh asisten manajernya tuh Dewi Novita beruntung banget ya Ayu Tinting yang sudah duduk mania di hotel yang begitu indah megah bersih dapat bingkisan dari asisten manajernya beruntung sekali menjadi Ayu Tinting ya sehat selalu untuk Ayu dan seluruh keluarga dan di sini kamarnya begitu rapih ya dan juga kamar mandinya serta ruang tamunya yang begitu nyaman Pantas sekali, Ayu Tinting mau nih bersandar dan rebahan di Padma Hotel Bandung. Pastinya nggak ngecewain ya. Dan kita lihat sama-sama nih di sini Ayu Tinting sangat menikmati ya di Hotel Padma Bandung. Wow, Ayu Tinting juga mendapat kiriman bunga cantik nih ya sesuai dengan namanya nih. Rosmelina Pokoknya mimin doakan semoga Ayu Tinting sehat selalu nih Sudah banyak yang nanyain ya Ayu Tinting Kapan nih katanya mau tayang lagi di layar televisi sudah gak sabar nih para pemirsa pengen lihat wajah cantik Ayu Tinti menghiasi layar kaca film-film Indonesia dan juga lawakan lawakannya sudah ditunggu nih sama pemirsa semua di rumah dan berita selanjutnya nih ya dilansir dari akun instagramnya Ayu Tinti ruang favorit kami di The Transluxury Hotel sayang Ayu Tinti memberikan caption seperti itu ya di akun instagram pribadinya terlihat di sini ada Ayu Ting Ting bersama Syifa yang lagi duduk manis nih di dalam tenda menikmati suasana istirahat di ruangan hotel yang sangat indah, megah dan bersih banget tuh ya, sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan juga Bilkis, informasi selanjutnya juga nih datang dari akun instagram Ayu Ting Ting wow luar biasa, cantik banget ya Ayu Ting Ting hari ini nih yang jalan-jalan di The Great Asia Afrika, Ayu Ting Ting dan keluarga warga mengunjungi negara-negara yang ada di Asia Afrika ternyata nggak jauh-jauh nih ada di Indonesia khususnya ada di Bandung Lembang Bandung ya Wow, terlihat sangat cantik nih Ayu Tinting memakai baju dari Arabia. Ayu Tinting 92 malam Arabia, LOL. Dan Ayu Tinting membagikan nih postingan terbarunya ya memakai baju dari Arabia. Nah, hanya Ayu Tinting yang memposting pakaian dari Arabian. Di sini juga ada adik dari Ayu Tinting nih, si cantik Shiva Shiva juga memposting postingan yang sama nih ya eh, dengan latar berwarna kuning nih bajunya kuning terlihat sangat cantik ya Shiva dengan pakaian Arabiannya bahkan semoga Ayu Ting Shiva dan seluruh keluarga bisa cepatnya pulang ya ke Depok dan Ayu Ting bisa berlayar lagi nih di layar kaca karena sudah kangen nih Mimin dan semuanya sudah nungguin Ayu Ting ya bercanda dan pastinya ngelawak bareng lagi nih ya di lapor Pak Brownies TV dan juga Resting Serdang Dut Indonesia terasa sepi ketika Ayu Ting Ting tidak hadir di acara Brownies TV Resting Serdang Dut Indonesia dan juga lapor Pak karena semua fansnya menunggu kehadiran Ayu Ting Ting bisa ber aksi lagi di layar kaca oke sahabat semua ini saja informasi yang dapat mini sampaikan pada kesempatan kali ini jangan lupa like comment serta subscribe nya ya tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai ayu Ting Ting dan semua keluarga yang sedang liburan nih di hotel yang baru ya di Padma Hotel Bandung setelah ini Jangan lupa selalu dukung ya Dan saksikan lagi nih Liburan ala Ayu Tinting besok ya Di channel Hilya TV Pastinya besok mimin akan menghadirkan Informasi-informasi terbaru nih ya Mengenai Ayu Tinting tentunya Oke sahabat selamat malam Selamat beristirahat dan selamat beraktivitas kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh